Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini postingan spesial pun kita dapatkan di unggahan Mbak Sonia Wibisono Yang mengunggah potret bareng Rizky Bilar saat berselaturahmi ke tempat atau ke rumahnya Leslar Alhamdulillah kejutan dan tentunya surprise selalu kita tunggu Dan bismillah apapun yang dilakukan selalu lancar dan selalu dimudahkan kita selalu bahagia ketika melihat Papa B tersenyum. Alhamdulillah, persahabatnya sudah sehat kembali. Mudah-mudahan selalu dikelilingi oleh orang baik. Di postingan ini pun, kita salvo kalimat yang ditulis oleh Sonia Wibisono. Minal aizin walfa izin mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita menjadi orang-orang yang kembali ke fitrah dan meraih kemenangan. Amin. Masya Allah. Hingga banjir komentar persahabat ya, dari para fans Di antaranya pun Fatiha Leslar Mengatakan Masya Allah Sukses dan lancar terus Apapun itu Amin Ada juga persahabat tanggapan lain Dari akun Humayroh19 Masya Allah, Allah Sukses kerjasamanya bersama Leslar dan Cici Amin Doakan yang terbaik ya Mudah-mudahan persahabat Tentunya Leslar selalu dimudahkan segala urusannya. Namun kita juga dibikin salvo kalimat dari Rosedah di situ berkomentar, Masya Allah sukses dan lancar. Bercita-cita banget Leslar punya usaha skincare sendiri. Amin. Doakan yang terbaik ya. Untuk Lesti dan Rizky bila Semoga makin banyak lagi bisnis yang digeluti. Kemudian juga kita lihat bersama ya. Ada momen spesial. Setelah buka bersama dengan para santri, Apabila juga persahabat ya tentunya melaksanakan ibadah sholat tarawih dengan Ustadz Fahru, alhamdulillah persahabat ya udah serah tarawih, witir, Ustadz Fahru juga persahabat ya kunutin lagi, Wow berkah, berkah bapak yang ke rumah lesler, alhamdulillah didoakan langsung oleh Ustadz Fahru supaya rumahnya berkah dan kemudian persahabat ya. Ini kan malam 29 kata setfahru, malam ganjil terakhir, persahabat ya. Tentunya buat ramadan ini masya Allah banget. Jadi biar berkah untuk rumah dan tentunya selalu diberikan kesehatan serta kebaikan. Amin. Masya Allah banget persahabat. Selalu bangga Begitu banyak orang-orang baik yang mendoakan buat Lesler Family.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 tapi membuat kita selalu bahagia dan melihat keluarga keceleslat sehat pun kita sudah merasa senang dan merasa adem sekali Pras ya, apalagi dikelilingi oleh orang-orang soleh Kemudian juga untuk berikutnya Pras Diabat pembina menginformasikan mengenai ajang SCTV Music Award 2023 untuk voting sementara, Alhamdulillah unggul untuk sementara di semua kategori Buda aliasnya Kejora Alhamdulillah banget bersahabat ya Mudah-mudahan tetap konsisten Sampai penutupan Dan bisa untuk memborong Tiga piala sekaligus Di ajang SCTV Music Award 2023 Yang pertama untuk kategori lagu dangdut Muda Lesti mendapat voting 519.411 votes Dan untuk kategori Video klip Bunda Lesti mendapatkan voting 221.151 votes